Akankah GBPJPY semakin tertekan? Bias harian pergerakan GBPJPY terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area support